USD JPY bullish hati-hati sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan USD JPY terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga USD JPY sedang berkonsolidasi di sekitar area resistan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 Sebaliknya waspadai jika harga USD yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 127.67 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 126.92. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 April tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212